Bermula pada tahun 2020 ketika bermulanya PKP, pandemik COVID-19 dan kini Belan Pemulihan National PPN, Fasa keempat. Semua orang terkesan dengan pandemik COVID-19 daripada ekonomi, sosial dan juga pelbagai aspek dalam kehidupan. Kami di sini sebagai agensi yang menyampaikan maklumat kepada orang awam turun ke bawah bagi memberikan hebahan terkini kepada warga setempat dan juga memberikan maklumat-maklumat yang amat penting kerana pada ketika ini kes COVID-19 semakin meningkat terutamanya bagi negeri Sabah di mana kes telah meningkat kepada empat angka dan menjadi tanggungjawab kami selaku agensi yang menyampaikan maklumat kepada masyarakat umum turun ke bawah untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang amat penting bagi semua warga murid daripada Jabatan Penerangan Daerah Papar. Bagi makluman tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan masih mewajibkan pemakaian mask, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter dan saranan kepada orang ramai untuk sentiasa menjaga SOP kebersihan diri serta pengambilan vaksin untuk mengawal jangkitan virus COVID-19 Kementerian Kesehatan Malaysia turut menyarankan orang awam mengamalkan konsep TRIS yaitu test, uji lakukan ujian pengesanan COVID-19 secara kendiri report, lapor Laporkan keputusan ujian pengesanan kendiri sama ada negatif, positif atau tidak sah melalui aplikasi MySejahtera Isolate Asing Lakukan pengasingan kuarantin kendiri sekiranya positif COVID-19 Inform Maklum Segera maklumkan kepada kontek rapat dan ahli keluarga terdekat sekiranya positif maklumkan kepada pihak berkuasa kesihatan atau CAC iaitu pusat penilaian COVID-19 yang berhampiran. Sekiranya dapatkan rawatan. Dapatkan rawatan segera di pusat perubatan atau CAC berhampiran sekiranya gejala bertambah teruk. Patuhi SOP, pastikan anda lengkap divaksin dan kita jaga kita. Berapa ribu lima ratus Untuk info lanjut, SOP terbaru dan laporan harian COVID-19, layari laman sensawang di www.mkn.gov.my atau di www.kkm.gov.my atau layari sosial media rasmi MKN Sabah atau Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah. Setelah dua tahun kami melaksanakan hebahan dan juga turun ke bawah bagi menyampaikan maklumat kepada orang kampung. Kami melalui pelbagai cabaran dan dugaan. Namun, semuanya itu terubat apabila kami dapat merasai keindahan dan juga kedamaian di kawasan desa. Mungkin inilah kenapa kami ...boleh melalui pelbagai dugaan dan cabaran itu. Laporkan keputusan ujian pengesanan kendiri... ...sama ada negatif, positif atau tidak sah... ...melalui aplikasi MySejahtera. Isolate, asik. Lakukan pengesanan volantil kendiri... ...sekiranya positif COVID-19. ya, teman-teman, Engkong oh, ada, ada layar, ini? Ya itu? itu <Teach Him>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 Report Lapor Lapor Covid-19 Info Makhlum segera Iran Si, Dapatkan rawatan Dapatkan rawatan segera Di pusat perubatan atau CAC berhampiran Macam dapatkan orang tadi itu Mereka dapatkan oleh siapa orang Ya aku tunggu gini kan, ya. gini, <laughs> <laughs> aku nih juga Aduh. Lalu, aku macam oke, okay, dia pilih lambai-lambai lepas dia pusing gelek-gelek lagi, nasi lain kita masuk dalam video <laughs> iya Pembersihan diri serta pengambilan vaksin untuk mengawal jangkitan secara kendiri. Report, lapor, laporkan keputusan ujian pengesalan ke... dan ahli keluarga terdekat sekiranya positif. Maklumkan... Kami telah melawat Kampung Limbahau, Kampung Kompimpinan, Kampung Nagapas, Kampung Rampazan dan juga Kampung Surapit. Dan kawasan ini bukan sahaja kawasan yang terakhir kami lawati tetapi banyak lagi kawasan di daerah Fafar akan kami turun dan jelajahi semata-mata untuk menyampaikan maklumat yang sahih, tepat dan bagi mengurangkan tersebarnya berita-berita palsu Ikuti laman sosial rasmi Facebook, Twitter, Instagram Youtube, TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah dan Jabatan Penerangan Daerah Papar untuk informasi tepat dan bermaklumat Lindung diri, lindung semua Kita jaga kita Sekian dan terima kasih hebahan ini daripada Jabatan Penerangan Daerah Bapak Bismillahirrahmanirrahim Masa ini apa? Masa ini juga Alhamdulillah Dikali Dikali Baju pun sama Hantar Masa tetap Masa Masa Masa Masa Masa Masa tahun Masa Masa Sumpah di video akan datang Peace out.